Kenangan saat terbalik dalam membela Allah dan Rasul itu masalah faroid. Dulu mungkin banyak yang ingatlah ketika tahun berapa lupa. saya. Tapi ada seorang menteri dan pakar Islam menggulirkan isu hak waris itu sama. laki-laki dan perempuan sama alasannya karena perempuan sekarang kerja. Jadi gara-gara kesamaan gender kemudian mereka ingin bagi waris itu apa? Sama, kari bisu Suhathil, Mensein itu ditentang. Gerakan itu pernah menguat, termasuk yang bisa dengan tanda kutip bisa menghentikan gerakan itu termasuk itu saya yang punya pikiran gitu tak parani, tak tantang, tak tantang begini saya bilang gini, e, anda ngomong ini itu karena pinter atau karena tren, tak tanya, ya karena pinter, saya ini kan orangnya keren punya kepangkatan jas ya kematangan jas, kepangkatan duitnya mas, tidak coro bangiran berjas berayor, ukuran dunia itu jas loh Tak tanya, saya itu pak-pak termasuk yang setuju gerakan kesamaan gender. Dulu kan lelaki perempuan itu beda sekali karena lelaki kerja perempuan enggak. Sekarang sama, sama-sama kerja maka warisnya harus sama. Terus saya tanya gini, lalu penyebab warisan itu kerja apa lelaki? Dia jawab kerja. Dia enggak ngerti kalau nggak debin saya. Saya ini kan orang alim yang biasa belajar mantek. nak aku ngalim sembrono ya jadi Ketika tak tanya gini, lalu misalnya saya punya anak yang anak saya putri itu direktur BUMN, atau direktur bank, atau direktur PT besar. Kemudian anak lelaki saya idiot, goblok. Warisannya dikasihkan siapa? Kalau kerja adalah alasan dapat warisan, berarti anak saya perempuan itu yang dapat warisan dong. Anak saya lelaki kan idiot, nggak kerja. Lalu warisan itu berdasar prestasi apa empati? Kalau berdasar prestasi, malah anda ini aneh. Sudah kerja, direktur BUMN, hanya karena dia kerja, dia dapat warisan. Karena Anda bilang asbabul irsi adalah ker kerja. Kalau saya bilang karena empati saya juga gak fair. Yang kerja juga butuh modal gak saya warisi. Tapi yang idiot, tak warisi karena warisan berdasar empati. Lalu Anda milih mana? Bingung di Sampai dia ikhra, saya belum pernah mendapat perlawanan seperti ini, karena Anda ngomong sama orang-orang goplek, kata saya. Terus <tuh tuh> saya bilang, saya ini ngaji wahab, khatam berkali-kali. Anda mungkin baca kitab wahab itu hanya terjemah. Maka menurut Islam, yang menjadi hak waris itu sebabnya zhukuroh wal unasah, kelelakian menjadi dapat dua bagian, keperempuanan menjadi satu bagian. Dan itu Islam tidak mau urusan dengan prestasi maupun empati, mujarradul zhukuroh dan mujarradul unusah sehingga dengan seperti ini tuh Islam nggak ribet, coba kalau kamu pakai illatul hukmi, pakai cara berpikir logika, malah ruwet? karena tadi, kalau kesamaan gender itu karena lelaki, perempuan kerja, lalu misalnya yang yang lelaki, idiot misalnya, atau pengangguran warisan kamu kasihkan siapa? kalau kerja itu menjadi alasan hukum kamu kasihkan yang perempuan kan? aneh enggak? yang sudah kerja malah kamu kasih warisan yang nganggur? enggak, berarti berdasar pes, atau berdasar empati kalau kamu dapat warisan, ide dulu dong ide dulu, goblok dulu, kecelakaan dulu baru dapat warisan, karena dapat empati yang sudah PNS tidak perlu dapat warisan, karena sudah ker juga ruwet, Oke seperti ini ruwet tidak? ruwet nah, kata Imam Haromen, gurunya mengusali agama itu kadang dinuna dinul aja kita ikut yang lugu saja Allah bilang lelaki dapat dua bagian dari perempuan ya lelaki ya yang punya alat kelamin, penis Perempuan yang punya farci, ya sudah, gitu aja, gak usah rofortrofort. Kenapa begitu? Ya, sudah seperti itu. Nanti lama-lama gini, kalau diterusin ada seorang dokter, oke, perempuan. Dia menguasai figus sholat, Rohim lanang, tapi gak menguasai fikus sholat. Rohim mau pesolatan, Lalu yang jadi imam siapa? Kalau berdasar prestasi, perempuan dong, karena dia doktoral fikus sholat, dia menguasai aneh anehnya sholat. Rohim ibu Masaili sholat, dia menguasai sementara harus kita ke sholat itu apa? pokoknya ini kita terus lugo, <laughs> terus lukuh terus ngadek kembali apa? ada mulan <laughs> nak salam ngalerin, dia tahunya hanya itu dok lalu kalau nuruti imam sholat adalah yang terpandai dalam figu sholat tentu yang imami perempuan tapi agama ini tidak seperti itu, pokoknya wong lanang imami wong wedok. jadi makanya kata Imam Haruman dinu nadinul ajais sampai Syed Muhammad itu sering ngutip beliau gini kan Allahumma imanan kaimanil aja'is ya Allah, semoga iman saya menerima konsep engkau itu kaimanil aja'is imannya wong wedok wedok sing lugu ajus itu perempuan lugu yang sudah sepuh jadi misalnya ngukur anak seneng yang ada no gedang goreng ngeke ya, ya lugu saja itu bagus daripada kamu pakai argumentasi karena argumentasi ini sebetulnya kelihatan cerdas tapi ada kebodohan masif karena tadi, kalau hak waris kita otak adek dengan prestasi maka yang pro empati akan protes. Paham ya? Masa yang sudah kerja dikasih banyak yang idiot ndak? Tapi kalau berdasar empati juga aneh. Masa dapat warisan harus goblok dulu, harus kecelakaan dulu. Maka Rasulullah pernah menghentikan ketika ditanya. Lalu warisan untuk siapa ya Rasulullah? Nabi jawabnya lucu. Fali Aula rojulin dakarin. Jadi Nabi sempat menghentikan kata rojil. Kemudian direvisi dakarin. Fali Aula rojulin dakarin. Semua ulama menghentikan dakarin di sini adalah badal. Nabi menghentikan rojulin, kemudian Nabi ingat kalau rojul itu identik dengan lelaki dewasa. Apa? Kemudian Nabi mengulang lagi, zakarin. Tidak harus dewasa, yang penting lelaki. Jadi meskipun la baru lahir, dalam keadaan baru lahir namanya apa? Kan zakarin kan? Belum bisa dikatakan rojul. Paham ya? Nabi ngulang dua kali. zakarin. Ini penting saya utarakan supaya clear. Jadi agama itu nggak usah diotak adik ya itu tadi, misalnya imam sholat itu lelaki, ya sudah lelaki, lelaki itu apa? yang punya alat kelamin lelaki jangan dibalik ini. yang dikatakan lelaki itu orang kuat jika meskipun perempuan kalau kuat, misalnya perempuan anggota puluhan lelakinya cemen, idiot, maka imamnya perempuan gitu karena makna lelaki adalah ku kuat, ini keruatan jadi agama itu tidak seperti itu nah sekarang kembali ke pilihan yang dikatakan pilihan itu orang hebat apa yang dipilih, apa berdasar definisi, apa berdasar kehendak yang milih? Aku mau hidup pinter, tumben, tumpen, dokter pinter. Alam raya ini milih Allah, dan semua di alam raya ini milih Allah. Maka, dipilih, tidak dipilih, itu terserah yang punya apa terserah kita, apa terserah kriteria apa terserah definisi. Dalam konteks kita sebagai objek diambil, tentu terserah yang punya. Kemudian Allah bilang, "Orang-orang itu saya pilih." Nah kalau memilihnya Allah berdasar kepunyaan, tentu Allah boleh dong memilih orang yang sebetulnya berstatus dolim. Ya tapi ya tetap dia dolim, tapi ya tetap dipilih. Kenapa ya? Karena Allah yang punya. Saya misalnya orang kaya boleh nggak punya HP buruk, boleh kan? Terserah saya. Saya orang kaya beli HP mahal, medium dan paling buruk boleh ndak? Boleh, nggak saya yang punya. Enggak boleh, gus. Dengan orang kaya harus beli HP yang mahal. Yang bilang harus ya apa? Nah, kegoblokan kita ini seperti ini, enak sungguh HP-ne kudu larang. nak wong alim kudu bojone ayu, sing di kudu ayu kusopo, nak Nek maji jalane nang dunyo suwarga lho kudu iku sing suwargane tapi kudu nah, kudu. Nah, kita kita ini sering berpikir ngatur Tuhan. Nah, Indonesia negara yang mayoritas muslim terus Islam Indonesia kudu dadi sampling Islam seluruh apa? Dunia. Ya ora usah sombong ngene, oh. keben. Mayoritas mayoritas gue kakiyan ke kaki yang raperu, GR jadi sambaling percontohan Islam internasional nasional raperu ngono, dan misalnya terus jadi contoh misalnya nih mesti haram nih cuci Indonesia, berangkat baidur rokokan, bariku <gulisnya> teki diusap-usap pusak di pojok pagar, dan misalnya mau Mekah terus dong ngono kabe karena mencontoh Islam, di Indonesia, kacau gak, ngorang usah GR ngono biasa wae. Kenapa biasa baik terus misalnya mencontoh Islam Indonesia, Indonesia, dunia, suami ajaran wali songo terus tahlilan nunggu nganti setengah jam lah, terus raut tuh dikepung macet, Mekah Madinah. berdoa agar rona Nabi terus lugu apa, jam nah neng wali jam neng nabi rongjam jam lah kira kira malah nggak nyak nggak Nabi. Nabi nggak Nabi nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak nggak yang nabi kok begitu nggak nanti sepur kok kue tapi ya betul nggak boleh doakan nabi gitu nggak boleh wa masoleh ala Siti Muhammad wa ala nggak boleh pakai ifir lahu mas lek kita hilang apa alam tunggu ikut terus kamu gunakan, ya misalnya terjadi percontohan Islam dunia terus nabi kabudet di talkin, waman di takoi terus nabi warai waman nabi you kan, mesti nabi you pro, laku <laughs> nabi je potakoi. Jadi kita ini sering kumoh luhur karena kita mayoritas terus jadi percontohan intern. Orang usah ngono. Paham? Tidak usah ngono. Mayoritas sih mayoritas saya, Tapi orang usah GR jadi apa? Percontohan internasional. Mungkin kalau masalah islam damai ya bagus. Tapi itu kan tidak Indonesia. Di mana-mana yang islam damai juga banyak dan yang tukaran juga banyak. Tuh yang tukaran nggak pernah melumatkan di ini percontohan hmm. janda. Ya biasa saja.